Gunakan semua nikmat itu Pada hal yang Allah inginkan Jika itu sudah dilakukan Saya berikan rahasia Ini antara kita saja Coba ibu buka Soren ketiga Belakang kedengeran gak? Kan? Alhamdulillah Belakang kedengeran? Tidak Kok bisa jawab? surah 3 ayat 35 sampai 37 Quran surah 3 35 sampai 37 sudah? sudah? imra'ana ma fi muharraran minni innaka